selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mampu menggapai mimpi di tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saya akan mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mampu menggapai mimpi di tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga.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 ten of cup ataupun 10 piala untuk zodiak yang pertama yang mampu menggapai mimpi di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio di sini digambarkan bahwasanya Scorpio telah mengimpikan ataupun menambahkan sebuah kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara yang dimana di sini juga Scorpio akan mengharapkan ataupun memimpikan sebuah keluarga yang bahagia yang romantis yang harmonis dan di tahun 2021 ini Seorang Scorpio akan mampu mewujudkannya serta mampu mendapatkan impiannya yang dimana di sini berkat usaha dan berkat dorongan dari Scorpio serta pasangan Scorpio sendiri. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio bersama pasangan akan mampu mewujudkan impian yang dimana di sini memiliki rumah ataupun tempat tinggal yang baru yang dimana di sini juga seorang Scorpio bersama pasangan akan mendapatkan sebuah keturunan yang mereka mimpi-mimpikan di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of one secara umumnya Queen of one itu diaktikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di disini menggambarkan seorang Scorpio akan mampu mewujudkan impiannya di dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini seorang Scorpio mampu mewujudkan Hubungan bersama pasangan yang harmonis, bahagia, serta romantis di sini juga digambarkan bahwa seorang Scorpio mampu mewujudkan mimpi untuk memiliki keturunan di tahun 2021, dan di sini juga seorang Scorpio bersama pasangan mampu mewujudkan impian untuk mendapatkan tempat tinggal ataupun rumah yang baru, yang dimana di sini Queen O'Quan itu merupakan pasangan Scorpio yang selalu mendukung Scorpio untuk mewujudkan impiannya di tahun 2021, dan untuk kartu kesimpulannya adalah the magician. Secara umum the magician diartikan mahir dalam hal yang bisa disentuh, mahir dalam sesuatu yang disentuh, mahir dalam setiap pekerjaan, mampu mewujudkan serta mampu melakukan. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021 yang dimana di sini mencolok kepada kategori hubungan asmara yang didukung penuh oleh seorang pasangan Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang kedua yang mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini ada tiga kategori yang diimpikan oleh seorang Cancer dan mampu ia wujudkan di tahun 2021. Yang pertama, membahagiakan sebuah keluarga kecilnya, membahagiakan orang tuanya. Dan di sini seorang kanser memimpikan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru, pengalaman yang baru, yang dimana di sini mampu meningkatkan keuangan serta kehidupan seorang Cancer sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya berkat dorongan doa dari sebuah keluarga dan berkat tujuan seorang kanser untuk membahagiakan sebuah keluarga.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 yaitu membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, mendapatkan pekerjaan yang baru yang dimana disini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan untuk mendapatkan impiannya tersebut seorang Cancer selalu mendapatkan doa dukungan dari sebuah keluarga doa dan dukungan dari orang tua Cancer sendiri dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Cancer mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021 dengan membahagiakan keluarga membahagiakan orang tua mendapatkan pekerjaan yang baru serta membuka usaha yang baru untuk meningkatkan keuangan kehidupan yang dimana di sini keberhasilan tersebut atas doa dan dukungan orang terdekat keluarga dan orang tua cancer sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah four of cup ataupun empat piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Taurus mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Taurus memiliki empat impian yang akan mampu ia wujudkan di tahun 2021. Yang pertama adalah mendapatkan sebuah usaha, mempunyai usaha yang baru untuk meningkatkan kehidupan keuangannya. Dan di impian yang kedua adalah untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan. Di dalam kategori hubungan asmara bersama seorang pasangan, dan yang ketiga adalah seorang Taurus memimpikan dan berhasil mewujudkannya untuk memiliki sebuah tempat tinggal, ataupun di dalam kategori yang adalah rumah baru yang bisa ia wujudkan di tahun 2021 dan yang keempat adalah seorang Taurus mampu mewujudkan impiannya untuk berbagi ke semua orang ke sesama, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan membuka pintu rezeki seorang Taurus dan di dalam kategori ini adalah membantu sesama yang dimana di sini seorang Taurus akan mampu mewujudkannya di tahun 2021 dan untuk sebuah energinya adalah Kenaik of One secara umumnya Kenaik of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan seseorang yang sangat dekat dengan Taurus sendiri dan disini menggambarkan seorang Taurus mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021 yang dimana sini berada di dalam empat kategori yang semuanya itu didukung penuh oleh seorang pasangan Taurus orang terdekat Taurus serta sahabat Taurus sendiri dan jika kartu The magician kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan seorang Taurus mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021 di dalam empat kategori dan di sini seorang taurus mahir serta mampu untuk melakukannya yang dimana di sini orang pasangan taurus selalu mendukung taurus untuk mendapatkan impian dan mendapatkan kesuksesan serta keberhasilan untuk mewujudkannya di tahun 2021 untuk zodiak yang keempat adalah 10 of Pentacle ataupun 10 poin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini dikategorikan seorang libra mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021 di sini digambarkan ten of pentacle yang merupakan bisa diartikan adalah keuangan yang berkecukupan keuangan yang sangat sempurna dan di sini impian yang diwujudkan oleh seorang libra adalah Mendapatkan keuangan yang sangat bagus di tahun 2021, bergelimangan serta rezeki dan keuangannya akan selalu mengalir, yang dimana di sini seorang Libra juga mempunyai impian untuk berbagi ke semua orang, serta membagikan ilmunya untuk mendapatkan peningkatan kehidupan keuangan di tahun 2021, dan di sini juga seorang Libra mampu mewujudkan impiannya, yaitu membuka sebuah usaha yang dimana di sini berdampak positif kepada kehidupan. Dan keuangan seorang libra sendiri. Semua impian libra bisa ia wujudkan dengan bantuan dari seorang pasangan serta doa dari orang tua libra sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang libra mampu mewujudkan impiannya di tahun 2021. Yang dimana di sini tujuan seorang libra adalah untuk membahagiakan seorang anak serta libra akan mendapatkan doa dari seorang anak yang didukung penuh oleh seorang pasangan serta orang tua libra sendiri. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang mampu dan bisa mewujudkan impiannya di tahun 2021. Yaitu di dalam kategori keuangan kehidupan suka berbagi kepada orang lain dan sukses di dalam membuka usaha di tahun 2021, dilukung penuh oleh pasangan serta orang tua Libra sendiri yang didoakan seorang anak serta tujuannya untuk membahagiakan seorang anak Libra sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bisa menggapai mimpinya di tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Taurus